Sabtu lagi di mukno Nippon. di Nippon. udah di mukno Nippon. Sabtu pagi di mukno dia kerja baik, sakit perut enggak gitu, banyak khawatir khawatir. Jadi aku suruh Edi kamu makan apa, dan harok kamu makan bikin video dulu gitu. Aku juga penasaran dia makan apa, apa ya kehidupan Indonesia gimana gitu. Jadi Edi udah kirimin video buat aku coba cek sama aku yuk katanya ini malam ini dia mau makan ketupera tapi aku aku nggak pernah dengar dan lihat ketupera jadi aku cari di internet dulu ya ketupera itu apa ya aku belum tahu sih apa yang ketupera oh dari wikipedia, kita pulak is vegetarian dish from Jakarta, Indonesia Consisting of tofu, vegetables, rice cake, and rice vermicelli jelly, serving peanut sauce Oh, jadi itu, apa ya? Kayak, bukan mie goreng Dan bukan, apa sih itu? Kelihatannya, warnanya coklat-coklat gitu Aku bingung deh Hmm Aku belum melihat video dari Yeti, jadi ya penasaran banget. Gimana, gimana masa kini ya? Oke, ayo save yuk! Oh, di warung, di samping jalan ya. Ah, ada turun juga. Tapi tororunya bisa pilih ya. Toror toru dadar atau toror hmm, apa sih? Dia aku mau apa sih ya? Biasanya telur dadar. Biasanya bulat. Oh, biasanya bulat. Oh. Iya, aku paham. Ada pilihan dua. Toru dadar, tudur dadar, toror dadar dan toror bulat. Toror bulat itu kalau bahasa Jepang Yudetamago ya kalau dad dad sih. Burunya, sih? Oh, susah banget. Kalau gitu bulatan. Berarti rebus dulu. Oh itu Wow. Cabenya 1 2 3 ya. Warna orange, warna merah, warna hijau Kecil tapi pasti itu pedas ya Terus ya. Ambil lagi Oh jangan <laughs> Ibu, ibu dia bilang ambil lagi Aduh, cuman tiga aja udah Pedas banget pasti <laughs> Ini juga bilang nggak usah-usah gitu ya Oh, kayak tahu goreng ya, pakai komplit artinya apa ya oh yang coklat itu peanut ya pasti Ulu -ulu. sama air putih ya mungkin jadi bisa jadi apa ya encer-encer gitu peanut butter gitu ya di hmm. kelihatannya enak ya Kuliatanya... ah iya iya Bokpom. kalau di jepang waktu mereka masak kita nggak goblok sama penjual itu tapi di indonesia ini biasa kan mereka bicara sama penjual itu yang beda ya lebih friendly itu kalau aku ke indonesia pasti aku bicara sama mereka oh, gitu bapaknya dulu bapak juga <laughs> cerai ya printer gitu ah hujannya itu masjid banget di samping jarang mereka jual jadi ya kelihatan suasana wow masjid banget Benar-benar suasana Indonesia, ya. Di Jepang gak ada kayak gitu. Hmm, aku kangen banget. Emang malam ya? Gak tau biasanya kan pagi. Eh, oh gitu. Pagi juga, malam juga, mereka jual ya. Hmm? Oh, potong-potong oh, juga. Oh, otomatis. Oh, pisang Pasti ada harum ya. Hmm. Oh, tahu ya. Tahu ping toge ya. Pi Sama timun ya. Oh. Berapa orang ga pernah ya dia? Edi, ya pernah soalnya dia orang Indonesia Oke oh, kecam manis juga Jadi rasanya gimana ya? Manis dan asing dan pedas ya? Kacang, sama kacang kan? Asli Tegal Oh Tegal Oh, katanya dia dari Tegal Oh, tapi udah lama kan ini? Masih bahasa Jawa apa bahasa Sunda? Oh. Asik ya kalau ngobrol sama mereka. Oh, bungkus ya. Kayak gitu ya. Oh, kerupuknya ya. kerupuknya udah termasuk ya. Hati-hati Oh, dia udah pulang ke hotel. Gimana aku makan? Pakai tangan? Oh, bukan ya? Oh, Pakai garpu. Eh! Kerepuknya! Hancur-hancur ya? Oh, kirain aku makan kayak gitu. Kayak sembai. Oh! Topping! Yap. Diam-diam ya? Hasilnya sendirian Iya sih kalau sendiri rame itu aneh Kayak orang gila ya ah, oh Semua ya topinya <tik Friends> Dia rakus banget Ronton sama Bifung cocok gak ya? <San> <San> Kalau aku lihat dia mau makan ini, kuteprak. Kau tahu kenapa? Aku lihat waktu Eddie makan, rasa mau makan gitu. Cara Eddie makan itu bikin orangnya mau makan gitu ya. Wah udah deh. Oke terima kasih ya semuanya uh, buat ikuti aku cek. Makanan, makanan yang edi makan, jadi sekarang aku ya sedikit aja, tapi aku udah tahu apa yang suasana Indonesia sekarang. Dan um, edi makan apa gitu, dan makanan itu makanan biasa enggak ya? Mungkin makanan biasa ya, tapi aku gak pernah lihat. Jadi itu juga penggarama aku Seperti Hari ini sampai di dulu ya Kalau mereka pikir video ini bagus Please komen di sini Nah kalau ada request Komen di sini juga Dan please subscribe dan komen Bye bye huh, Aku juga mau makan Aku mau makan apa ya Oh oke okay. Makanan Thailand <laughs> パシユ。うん、すごい。<笑><笑>